Assalamualaikum, teman-teman. Tetap bersama kami. Kita dihadapkan di depan kita hot water bottle berwarna kuning ini, yaitu namanya bisa juga dibilang kompres air hangat atau dingin, bisa dikenal dengan buli-buli. Apa itu buli-buli? Apa itu kantong air? Dan kapan kita gunakan alat ini? Mari kita akan bahas bersama berikut ini tetap bersama kami buli-buli ini bisa kita gunakan sebagai kompres air hangat dan bisa juga dengan kompres air-air dingin pengertiannya kompres air hangat adalah suatu metode dalam penggunaan suhu hangat setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis Tentu memiliki efek ataupun fungsi untuk mengurangi nyeri, meningkatkan aliran darah, mengurangi kejang otot, menurunkan kekakuan tulang sendi kita. Kompres air hangat merupakan alat pertolongan pertama bagi teman semua yang sedang mengalami keluhan di atas dan salah satunya yaitu sedang mengalami demam selain demam bisa juga meredakan nyeri pada tubuh kita yang biasa terjadi pada leher, lengan, pinggang, dan sendi kaki kita tentu kita menggunakan air hangat untuk meredakan rasa nyeri pada sendi kita kompres air hangat dengan buli-buli ini Jangan kita menggunakan air hangat yang terlalu panas supaya tidak terjadi terluka pada kulit yang kita tempelkan Tidak hanya kita gunakan sebagai pereda saat kita demam dan nyeri sendi Bisa juga untuk menangani saat kita perut kembung, Sehingga merangsang baris pada usus kita jadi dengan adanya buli-buli ini kita tidak perlu lagi repot tentang merawat tubuh kita dari nyeri sendi demam dan keluhan perut kembung kita tidak perlu lagi menggunakan selembar kain ataupun botol yang botol kaca dengan adanya buli-buli ini sangat lebih efisien dalam penggunaan akan tetapi di dalam buli-buli ini harus diganti secara berkala setiap 5 menit sekali supaya suhu buli-buli di dalam buli ini bertahan tetap pada suhu yang diharapkan selain buli-buli ini kita gunakan untuk kompres air hangat dengan buli-buli ini yang isinya dua liter bisa juga kita gunakan untuk kompres air dingin kompres air dingin yang mana merupakan suatu metode dalam penggunaan suhu rendah setempat yang dapat menimbulkan beberapa efek fisiologis tentu penggunaan pengompresan air dingin dengan kulit buli ini memiliki tujuan ataupun mengurangi aliran darah ke suatu bagian dan mengurangi peredaran darah serta edema bisa juga memperlambat kecepatan hantaran saraf kita sehingga impuls nyeri yang mencapai ke otak lebih sedikit tentu saja ada perbedaan dengan penggunaan pengompresan air hangat dengan air Pengompresan air dingin ini kita gunakan untuk cedera kita yang tiba-tiba ataupun yang baru terjadi atau akut. Jika tercedera baru terjadi dalam waktu kurun tiga hari ataupun 48 jam terakhir yang lalu timbul pembengkakan, maka dengan kompres air dingin ini bisa membantu kita meminimalkan pembengkakan di sekitar cedera karena suhu dingin ini mengurangi aliran darah di daerah cedera sehingga memperlambat metabolisme sel dan yang paling penting adalah dapat mengurangi rasa sakit kita pengompresan air dingin ini biasa kita gunakan untuk bagian pergelangan kaki kita contohnya ketika itu ke seleo Cedera yang berlebihan biasa kita gunakan para atlet ataupun luka memar. Sedikit penjelasan tentang bully-bully dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like and subscribe nya di channel kami. Dari kami, assalamualaikum.